Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru dari idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Pilar. Tentunya baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, ada cedukan vitamin manja banget ya. Di kabar pertama, kita awali dengan kabar bahagia lewat postingannya, Abang Fatih. Aduh, masya Allah banget ya. Memakai baju adat Sunda Makin ganteng, makin keren Pokoknya Abang Elmah the best banget Masya Allah Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat Dan selalu bahagia Amin Kita lihat juga persahabat ya Di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Kak Ros Saanaskulis 24 Lar Abang udah di acara Wabeni ya Ditunggu pakai baju adat Sundanya ya Amin Masya Allah banget yang Sudah berada di acaranya Abeni ah, Mulya Sofian kita lihat persahabat ya, vitamin yang lengkap banget nih Kali ini ada cirukan yang sangat luar biasa, Masya Allah Memakai baju kapel warna biru Bunda l Papa B Masya Allah banget ya Terlihat sangat seger banget, luar biasa Ini mah vitamin yang sangat benar-benar membahagiakan Sore hari ini vitamin sangat bertebaran persahabat ya Kita lihat juga persahabat kelima yang dituliskan oleh Bu Fir. Masya Allah, vitamin bertebaran, au saya setelah Semoga jodoh til syurga, amin. Doakan ya, mudah-mudahan sama, Wa til janahnya Allah. Kita lihat juga bersahabat ya, Kalimat lain yang diunggah oleh Bu Fir, Awas ya, kalau masih pada lemas, Ini vitamin udah banyak hari ini. Semangat lagi yuk, Votnya jangan terlena, apalagi lengah. Semangat ya untuk semuanya, Jangan lengah, jangan kendor, Buktikan kekompakan kita semuanya, Dukung, Bunda Lesti di IMA 2022 Mudah-mudahan piala penghargaan bisa diraih oleh Bunda Lesti ke Kecewara Amin Berikutnya bersama disimak juga nih Cidukan Bunda Lesti Papa B di acaranya A.B.N. Mulina yang sore hari ini Masya Allah Dan salto juga Bang El ya Yang lagi digendong siapa tuh Aduh ini gemes banget Dan semua orang pastinya salto dan tertuju kepada Lesti dan Bilar Masya Allah Luar biasa Orang-orang pada salvo ke Leslar Kayak mereka yang nikahan, aduh Masya Allah banget ya Doakan, support, dan dukung yang terbaik Ini kebahagiaan yang Masya Allah Luar biasa yang kita dapatkan sore hari ini Kita juga masih menunggu Cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya ya. Jangan kemana-mana, terus ikuti Channel Youtube Diva TV Yang selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan pastinya vitamin bahagia Dari Lesti dan Rizky Vila Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.